Nah saya itu dari, dari, dari rumah sakit. Pertama rumah sakit, Ayo, pertama rumah sakit apa namanya? Mati di Tangerang. Terus rumah sakit kabupaten, rumah sakit Terminal, rumah sakit daerah Jakarta. Kemarin terakhir diunjuk ke Cipto. Nah di Cipto itu dari dari mesin kecil sampai mesin besar dan berisi di scan nggak ada penyakitnya, tapi ada kendala di makula Katanya, terus kata beliau mungkin Pian rumah sakit nggak mau bicara, tapi kan disini ada hebatannya Stargard itu penyakit rangka yang ditambah dengan steroid Dari itu kan jadi obat terhadap obat Jadi penglihatan itu saya Persis apa yang ada di artikel itu, Stargard penyakitnya Jadi penglihatan itu buram terbuat orang terus ada cahaya sama remora remong jadi buat fokus baca gak bisa betulnya saya juga seorang pelajar jadi sangat kenal pelan uh. ya. es belum masih honor jadi, itu, jadi ya seperti sen kan tapi ditolak sama ada apa? saya ngajar agama guru agama udah ini ya mudah. Saya mencoba melepon, emang awalnya di, di tahun 2020 itu hmm. dikasih sama tukang kacamata Emang dia dan ke sekolah-sekolah nawarin buat kredit Karena saya di, diukur nggak pernah anak gitu itu kan satu-satunya dulu koma rekanturnya hmm. Nah, hmm. kemudian dia, kabah bapaknya ini pernah nonton dunia atau gitu youtube-nya Biaya cara jalan kesembuhan, kok belum pernah tuh emangnya nggak susah kata beliau, hmm. tamunya banyak terus juga telepon terus telepon emang kata aktif tuh pertemuan kita sih nah, itu juga karena nggak tahu jadwal kan belum nonton belum nonton videonya hmm. karena saya searching saya searching saya searching, searching dapat dan nomor HP-nya saya catat nomor pasangan ya udah pada saat ketika saya ingat tuh hari senin berangkat emang setiap hari kan istri berangkat kerja Hmm, udah telepon sarapan. saya teleponin terus sama saya. Hari itu doang masuknya. Satu kali doang. Hari ini doang, maksudnya <tuk> hari itu doang. Hey. Satu terus, saya foto, satu terus saya, terus. saya, saya cari di sini orang pada bilang testimoni sebulan ya, tahun juga. Orang <tuk> agak pes. di sini kan, karena saya juga di teleponan juga. akhirnya ada teman di sini di setelponan juga, ya udah akhirnya beres, ditawarin. Nah, Alhamdulillah semalam ini di kota. Eh, hey, mana? Enggak tahu sih di apa namanya, penumpang saya. Penumpangnya tahu enggak? Tahu kasih sayangnya. Kalau dulu bapaknya pernah sini, saya terus Cuman masih bapaknya, zamannya bapak, bapaknya Mas Angga, hmm. yang ngelatihin itu. Oke, tapi ini kita sekarang. Kan, gua kok. Itu? Apa ya? Muslim? Muslim, alhamdulillah. Kalau mati kan, gua masak. bulannya pc nggak apa daripada yang di tigila setelah si sama lebih banyak peningkatan dengan... kalau naikannya mana enak? sama tarikannya dengan pc cuma kalau secara akselerasi jadi naik kalau pasaran pasaran tinggi tetap oh, nggak pc nggak Banyak pembaginya ya, BCX sama NB Kalau secara banyak, tetap banyaklah Karena harganya lebih Di bawah BCX lah Secara kompletitas, di BCX lebih luas Iya, bapak S-Paket biasa Ini, di sini Di iya orang di lagi aduh allah allah jangan oh enggak jangan allah allah lagi allah allah tak egois Aduh, dengan adefi Allah. Ya Allah Kursa Ya Allah Gue lima bulu <tuk> Kenapa gue gak datu lima bulu? Aduh.. Aduh.. Aduh.. <tuk> oh, Allah Aduh.. Aduh.. Tapi gak pernah minuman lo rindanya? Ya? Gak pernah nah, sama sekali Bisa nyata-nyata kayak gini gara-gara perosan? Gak sama Iya, sampai dokter ngomong begitu saya si bilang Ya Allah saya gak pernah dok Saya si. bilang gitu Makanya saya tanya Iya nah, dong Aduh.. Nah, tanya doa struktur lagi. Oh, aku abang, Apa <tik> Tiga tahun dura. Nah, bro. <tik> jangan melihat yang macam-macam. <tik> <tik> Mata keranjang susah itu, dia ketaruhannya itu waktu ngobatin kepala yang sisa mata buta untuk ranjang iya apalagi yang mata jelalatan Allah <laughs> oh. kok pada lemas sampai nggaruk oh kode di manajemen ini iya wow. di situ ada edukasi buat orang terutama motivasi buat orang sakit hmm. tujuannya yang di sana nggak ada tujuan lain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 Enggak, acting memang anak keranjang. Jangan, acting oh, oh, itu istri doang iya aduh ya oh, jangan lihat yang bening -bening yang lain. oh, bening oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ya oh, oh, oh, oh, oh, Ya oh, oh, oh, oh, nih nih, nih. nih kiri kiri kiri kiri ya allah endingnya bagus ya hahaha sakit ya wow terima waduh ya allah saya servis semua saya curang <tipasuk> dengan cuma sarung mata doang jangan ramai eh. kagak dipikir doangan kalau diut beneran ini mah Oh itu semua. Enggak, benar, ini mah. Saya suruh jerit itu memang. Allah. Kenapa kok? Enggak. Nggak sakit. Allah. Oh ngan itu semua. Allah akbar lil alam. Mas capek. Mas Tahu. Pasti di sini, Mas, sambil video mas Di sini. Stop dulu ini. Mas tuh. Diam, diam. Nah, depan. Nah, diam. Satu, satu, satu, satu, Mursa satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, Allah ya bagus, menang selalu Terus, dengar Allah, Allah, Allah drama doang oh. <coughs> <Stik tuduhnya. laughs> <Dengar>. Belum <tuk> Belum Satu lagi biang biang biang biang biang biang biang biang Allah biang biang biang Aduh Allah Allah Allah Allah, bajang, bajang. Allah, Allah. Meniring kayak barang kan hmm. Teknik oh. Agak ya beneran Upload -up nanti tuh Iya ini kan saya videoin video-in terus Upload Instagram juga, text aja ya Iya Yang real ya anggap Raja Bonanda, yang real ya Engga Iya Ya Allah Let's go Wa Allah uh. Akbar, Allah uh. Haa astagfirullah ya Allah sambil makan cacang nih Hidu kakinya duduk mas Kurang-kurang Sekresinya mas, <politicians>. <memories> <tuk menyebutkan> ah, satu lagi. Pas Bonus satu. Aduh, bromo, bromo. Aduh. Diskon, Kurang keras. Allah, mata. Kurang keras. Aduh Allah. Danak. Danak, danak, Allah. Lagi. darat, Allah. lagi. Tambah lagi. Satu lagi. Pak Sa Imbu. Allah. Allah. Bagus Allah. Pek dong. Pecek dong. Pek dong. <tuk <tuk> ini mana? ada di sana. Oh. Nah, video dari situ, Mas. Ini keren, Mas. Donduk -donduk Tahan, Yul. Enggak, bukan masalah tahan sakitnya itu. Enggak, di video gimana? Masalah sakit Iya, mau di video ini, ini, ini. sakitnya. Oh, Ternyata? Ternyata? udah, udah, benar. udah, udah. Ustad, putih, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Allah Allah. Baru -baru. bagus. Ya. Allah lagi, ya, kan? Aduh. Ini Allah. Terusnya, eh. Allah. Ya. Allah. Satu lagi. Allah. Bonus satu. Allah. Agustusan, Mas. Allah. Merdeka. Allah. <laughs> aduh. aduh. Aduh. Amin. Aduh. Aduh. Ya Allah. Nanti kasih caption jelitakan penuh dosa <girly> asyik putih mata keranjang Kerajaan, keranjang, iya ja. ya, benar. ya Allah, Allah Allah Tuhan turing biasanya tuh A lihat jalanan iya <gir> nah, lagi jalan yang macam-macam. Ijinnya aduh, sama istrinya A enggak. enggak, pernah kalau istri mati oh gitu ya aduh sikrutin oh, <tuh> Allah Tuhan ayo berapa ya mau mau ya kamu mau ya? ya Masih, iya. Ya. Siapa namanya? Panji Mugeni. Oh, bukan yang garaga itu. Ya? Bukan. Itu mah Panji tualah. Hampir ya. Amin, amin saya eh, nilai sembilan, apa setengah? ini, resepnya selesai, tidur. masa sih di situ gitu dong, sah, saya pikir di video itu bohongan sangka. ternyata nah, ini beneran begini akhirnya, ya oh, sumpah, allah, lu bisa jagain cewek tadi begini, Bismillah. ini airnya untuk kamu airnya ini no. Tidak mau terhadap diadol Udah ya? udah Kalau kita di ya Oh, udah ya. makasih banyak nih ya niveau... Salam Ayo mari <illnesses>